kan kalau kita buka sirah Nabawiyah di atas mimbar Rasulullah seringkali memunculkan perintah politik ya. makanya ini dampak ketika umat Islam alergi politik akhirnya sekarang mayoritas Islam dipaksa untuk jadi minoritas Islam benar-benar direndahkan sekarang ini di Indonesia bahkan sekarang di Indonesia umat islam yang konsisten pada Al-Quran dan hadis apa stigmanya radikal bahkan pesantren yang konsisten pada Al-Quran dan As-Sunnah itu diberi stigma teroris itu jualan mereka radikal radikal sementara yang teroris asli teroris asli separatis papua itu kan yang membantai TNI Polri, yang membantai kalangan sipil. Itu teroris asli. Itu apa sebutannya? Saudaraku, sementara ulama musuhku benar nggak? Sekarang di Indonesia. <tuh -tuh.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 Membimbing kita Ke jalan yang lurus Yaitu jalan sirotul mustaqim Dan semoga Allah SWT Senantiasa Memberkahi dan merahmati kehidupan kita Sampai kita menghadap kehadirat Allah Penuh dengan ridho Dan ampunan Amin Ya Rabbal Alam Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunahnya, sebagaimana pemahaman para salafus soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Rasulullah SAW Mengabarkan kepada kita umatnya Nanti di Yomil akhir Ada sekelompok umat Kata Rasulullah mereka bukan Nabi dan bukan syuhada. Tapi sebagai Nabi Iri Akhirnya sahabat tanya Manhum ya Rasulullah Rasulullah Memberikan jawaban Qawla Qawmun tahbubirrahillah Yaitu Satu kaum Artinya umat Rasulullah Yang ketika hidup di dunia ini Dia menjalin cinta Karena Allah Seperti tema dari bahasan kita, yaitu menyambung silaturahim dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamnya yang benar-benar semuanya dengan niat lillah karena Allah, bahkan Rasulullah mengabarkan tidak ada interes tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain bukan karena harta yang saling mereka berikan bukan benar-benar semuanya lillah dia menyambung tali silaturahim, rahim tali cinta itu karena Allah tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain Rasulullah bersumpah Rasulullah mengabarkan nanti mereka di yomil akhir Wajah-wajah mereka ada nur cahaya Bahkan Rasulullah mengabarkan dalam hadis yang lain Mereka berada di mimbar-mimbar cahaya Mudah-mudahan kita semuanya seperti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah s.a.w. Kita sambung tali silaturahim. Kita sambung tali cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam mengabarkan tentunya kita yang mengaku sebagai umat rasulullah saw ketika mendapatkan kabar dari rasulullah saw kita harus bersikap tasdiquhu fima akbar kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh rasulullah saw karena Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4 Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya Pasti terjadi, tidak bisa tidak Rasulullah mengabarkan قال الرسول صلى الله عليه وسلم تكون نبوا فيكم ما شاء الله ان تكونتم يطاوع اذا شاء يرفع ثم تكون خلافه على منهج النبوه فيكون ما شاء الله ان تكون ثم يطاوع اذا شاء يرفع ثم تكون ملكا عضوا فيكون ما شاء الله Kemudian Rasulullah diam. Ini hadis Sahih, Rawahu Ahmad. Takun Akan datang kepada kalian masa nubuah kenapian kalau kita buka sirah nabawiyah periode makiyah kurang lebih sekitar 13 tahun. Periode madaniyah kurang lebih 10 tahun. Jadi masa kenabian itu kurang lebih sekitar 23 tahun. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat. Jika Allah menghendakinya Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua yaitu masa khulafah rasul, masa Khalifah Abu Bakar As Siddiq an, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab an dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyullohu dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Kathir rahimahullah. Kurang lebih sekitar 30 tahun. 30 tahun. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. ثُمَّ تَقُونُ مُلْقَنْ أَذَنْ فَيَكُنُ مَشَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقُونَ ثُمَّ يَرْفَوْهَا إِذَا سَعَيَرْفَاهُ Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga, Mulkan avon, raja-raja yang menggigit. Itu pada masa Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah yang puncak Al-Hadra Islamia ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Usmania yang puncak Al-Hadra Islamia ada di Andalusia mana kaum muslimin membangun peradabannya itu kurang lebih hampir 800 tahun luar biasa jadi rasulullah mengabarkan golongan mukmin ini pernah mengendalikan dunia ini sepanjang 1353 tahun masya Allah terpanjang ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ini diakui oleh pakar-pakar sejarah dunia, baik dunia Islam maupun dunia Barat kalau bapak-bapak, ibu-ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah pakar sejarah dunia Islam seperti Syekh Profesor Doktor Muhammad Salabi banyak menulis tentang sejarah dunia Islam beliau tulis kemudian di kalangan dunia barat juga diakui contoh pakar sejarah dari Britania dari Inggris Arnold Toynbee tahun 1954 dia melakukan riset kemudian hasil risetnya dibukukan dan bukunya jadi best seller. Judulnya Civilization on Trial. Ujian atas peradaban. Dia tulis karena ini karena dia pakar sejarah. Walaupun dia seorang kafir yang kafah, apa kafir yang kafah itu, bang? Sempurna. Ya. Jadi kebenciannya terhadap Islam itu nampak sekali. Karena dia sebagai seorang pakar sejarah objektif, dia tulis dunia Islam pernah mengendalikan dunia ini sepanjang 1.353 tahun. Kemudian muncullah kerusit perang salib episode yang pertama sepanjang 200 tahun dan masya Allah. Allah munculkan hambanya yang soleh, hambanya yang tangguh. Salahuddin Al-Ayubi Rahimahullah. Sampai puncaknya pada dinasti Mamluk, berhasil menghancurkan pasukan salib. Jadi kiblat pertama kali kaum Muslimin, Masjidil Aqsa itu pernah dikuasai oleh Al-Yahud Wan Nasoro sepanjang 88 tahun. Bahkan tempat sholat Rasulullah ketika Isra' wal Selama 88 tahun itu Dijadikan kandang kuda Oleh pasukan salib Sehingga ketika sholahuddin al-ayubi rahimahullah Berhasil menghancurkan pasukan salib Yomil Jum'ah, hari Jum'ah waktu itu Sholat Jum'ahnya tertunda Kenapa? Pasukan Islam membersihkan tempat sholat itu dari kotoran-kotoran kuda. Benar-benar dilecehkan kiblat pertama kali kaum muslim ini. Apakah selesai? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan tanbih. Dan surah Al-Baqarah ayat 120 <tuk dan tersilai> kan dalam ayat itu ada huruf lan. Itu maknanya selamanya. Berarti ilah kiamah. Al-yahud Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tidak akan pernah ridho. Tidak akan pernah senang kepada umat Islam ini. Tidak akan pernah rela kepada umat Islam ini sampai umat Islam masuk ke dalam bilah mereka agama mereka bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 217. hatta Selamanya kata Allah. Al-Yahud orang-orang kafirin. Tidak akan pernah berhenti selamanya berarti sampai yaumil kiamat. Ini Allah sendiri yang ngasih kabar. Selamanya orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti memerangi umat Islam ini. Hatta yarudukum Sampai umat Islam ini murtad dari agamanya. Seandainya mereka sanggup. Akhirnya ternyata benar. Ketika kita melihat pada tataran empiris, perang salib muncul lagi setelah 200 tahun muncul lagi perang salib episode yang kedua sepanjang 600 tahun Indonesia kena jatah berapa? 350 tahun dahsyat oleh karena itu pernah terjadi di Jawa ini Hampir tiga puluh ribu atau tiga ribu kalau lupa saya mungkin tiga puluh ribuan sejawa ulama-ulama sejawa ini dibantai sehingga pernah terjadi di Jawa ini kekosongan ulama pada masa penjajah Belanda. Tapi sekarang sejarah itu dirubah buku sejarah yang dibaca anak-anak kita sekarang, cucu-cucu kita sekarang sudah dirubah terutama oleh orang-orang nasionalis sekuler di Indonesia jadi penjajah Belanda masuk ke Indonesia dengan cinta damai bener gak? cinta kasih masuk penjajah dengan cinta kasih itu. ini sejarah yang sekarang ini ditulis dibaca anak-anak kita, cucu-cucu kita digelapkan sejarah, kejiwa jahat sekali orang-orang nasionalis sekuler di Indonesia bahkan sampai cutnya din itu kan mulai dari dulu beliau menutup aurat iya kan pakai jilbab, sekarang dibuka gambarnya itu buka aura ini jahatnya orang-orang nasionalis kuler itu disuguhkan pada anak-anak kita sekarang cucu-cucu kita bahkan dirjen kebudayaan yang sekarang ini mengeluarkan buku sejarah baru sudah tidak ada lagi tokoh-tokoh Islam K. Haji Ahmad Dahlan pendiri Perserikatan Muhammadiyah dihapus Hadir itu Syekh Hashim Asari, pendiri Nahdlatul Ulama dihapus. Ki Haji Agus Salim dihapus. Ini sekarang, Pak, buku sejarah yang baru ini. Bahkan pencetus NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Muhammad, Nasir dihapus. Yang dimunculkan apa? Musa dan DN Ayudin. Allah. ini kenapa ini bisa terjadi, Pak? Karena umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini polos, sangat polos, Wak. polos itu, <tik> lugu, sampai akhirnya alergi kepada politik muak kepada politik. Ini dampak dari konstruksi berpikir ala kolonial Belanda. Apa itu? Jadi sudah masuk dalam frame anuan an kita ini. Kalau politik ini bagiannya kulit putih, Londo, ya itu sudah sudah jadi mainstream Mindset cara pandang umat is, umat Islam. Naik dagang ikut bagian wong cino, Itu sudah. Terus pribumi ya cukup sebagai petani, pegawai, buruh itu saja. Ini dulu Pak. Ini dampak ini masih-masih mengental ini di kalangan kaum muslimin. Dia alergi politik akhirnya sekarang start 2014 ketika media mainstream di Indonesia hampir 90% dikuasai oligarki sembilan naga akhirnya kaum muslimin mayoritas di Indonesia ini dirubah mindsetnya apa itu? Islam itu tinggi ya memang Islam itu tinggi, ya tinggi dan tidak ada yang menyamainya. Ulama itu mulia, politik itu kotor, benar tidak? Itu kan? Terus itu dijejali, dijejalkan pada fikrah pemikiran kaum muslimin. Sehingga akhirnya umat Islam a priori muak terhadap politik karena dianggap politik. Kotor tujuannya apa? Kira-kira apa tujuannya itu supaya umat Islam tidak masuk politik sehingga yang menguasai politik itu orang-orang sekuler, orang-orang nasionalis sekuler, orang-orang yang anti terhadap Islam? Terjadi enggak sekarang? Terjadi makanya mindset, cara pandang seperti itu harus kita rubah. Islam itu tinggi ya wala yunah alih Ulama itu mulia Politik itu Bagian dari ajaran Islam Yang harus kita aplikasikan Kita amalkan Makanya kenapa ulama-ulama Ahlu sunnah dulu Seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah, rahimahullah, Beliau tulis kitab as Asrayyah bahkan kitab itu disyarah oleh syekh Muhammad Al-Uthaymin rahimahullah beliau kibar ulama Saudiyah Imam Masjidil Haram bahkan Alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia banyak di toko-toko buku Islam judulnya politik Islam bahkan Al-Imam Mawardi rahimahullah menulis kitab Al-Ahkamus Sultaniyah bagaimana aturan-aturan syara aturan-aturan syariat menyelenggarakan sebuah negara jadi ulama-ulama dulu itu benar-benar perhatian betul Pak. kenapa Rasulullah SAW para sahabatnya mengamalkan siasat syariah politik Islam bahkan kalau kita buka sirah nabawiyah di atas mimbar Rasulullah seringkali memunculkan perintah politik ya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 Sikmanya radikal ya. bahkan pesantren yang konsisten pada Al-Quran dan As-Sunnah itu diberi stigma teroris itu jualan mereka radikal-radikal nah, ya. sementara yang teroris asli teroris asli itu. separatis Papua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 Asyiyah, as Asraria, ya. bapak-bapak, ibu-ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ya. jadi makanya sampai di kalangan netizen itu memberikan kritik Pak Anies Baswedan menggunakan dana APBD itu digunakan untuk mencerdaskan anak bangsa yaitu dengan memberi beasiswa untuk sekolah-sekolah di perguruan-perguruan tinggi yang ternama. Sementara Pak Muldoko mengambil dana dari APBN untuk membodohi anak bangsa, mengadu domba anak bangsa. Lewat apa? Buzzer. Buzzer-buzzer ini Ya, lewat baser-baser di diantaranya Ade Armando, Deni Siregar Abu Janda Kemarin yang lagi ini itu ketika Ustadz Abdul Somad ke Madura Mereka bergerak semuanya melecehkan Ustadz Abdul Somad sampai dibully karena media mainstream se-Indonesia ini dikuasai mereka, akhirnya dibuat frame, ya, dibuat berita, santri-santri Madura menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad. Tidak tahunya itu hoax, Pak. Bohong, ternyata fotonya itu setelah diteliti, itu foto tahun 2000, 2020 saat terjadi, itu demo di Sampang dibuat frame itu seperti itu untuk berita bohong tapi ternyata apa yang terjadi Ustaz Abdus Hamad aman kan aman bahkan yang hadir puluhan ribu yeah. bahkan satu minggu sebelum Ramadan saya diundang oleh cucunya Sheikhona Khalil di Bangkalan itu Sheikh uh, kiai toha kholili itu yang hadir kurang lebih lima ratusan saya diminta menyampaikan uh, ya tausiyah habis itu diminta nginep semalam kemudian saya lanjut ke pamekasan yang hadir kurang lebih sekitar seribuan, ribuan itu yang hadir di pondok pesantren Minum semalam, kemudian saya meluncur lagi ke Sumeneb. Setelah tabrik akbar di tempat yang ditempati Ustadz Abdul Somad kemarin, di, yaitu di Masjid Jami Nur Muhammad, gitu. itu saya diundang di situ. Setelah itu jam 9 diminta ada pertemuan khusus dengan para kiai. Saya diminta untuk menyampaikan tentang kondisi kekinian Indonesia. Karena tidak mungkin pada saat tablik akbar saya akan nyampaikan hal-hal yang seriah. Tidak mungkin. Akhirnya pertemuan khusus dengan para kiai. Sampai jam 12 malam. Jam 9 malam sampai jam 12 malam. Akhirnya saya pamit. Saya diminta nginep karena saya beritahu. Saya besok paginya di Malang sudah banyak tugas. Alhamdulillah bersama Pak Didik. Uh, Berangkat dari semenap jam 9 Apa jam 12 malam Nyampe malam jam 3 <laughs> Jam 3 cepat sekali Alhamdulillah Jadi alhamdulillah Saya memberikan warning kepada para kiai Yang ada di Madura Hati-hati Ini dari sono <laughs> Sudah kirim Satu mobil box Ini Nah kalau warna merah berarti triliun Untuk melemahkan umat Islam Madura Nah karena fulusnya sudah habis Untuk tokoh-tokoh Jawa Timur Ketika pertemuan di Mojokerto Bukan lagi pakai fulus Pakai tanah 4,7 juta hektar diiming-iming saya sampaikan tidak ada istilah makan siang gratis ada tick and give pasti tidak ada istilah gratis untuk melemahkan semangat tokoh-tokoh islam di Jawa Timur disogok dengan karena duitnya sudah habis yang ada kan cuma duit utang ya habis untuk Madura saja itu satu mobil box fulus begitu sampai saya tanyakan dari beberapa kiai-kiai di sana apa sudah sampai kira-kira pak kiai sudah ya Allah dilemahkan lewat ya, in? ini ini Bapak-Ibu-Ibu bapak Ibu, Ibu yang dirahmati Allah Jadi benar-benar Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Terlebih sekarang ini Kita memasuki periodisasi Sejarah yang keempat Yang disebutkan oleh Rasulullah Mulkan Jabriyah Mulkan Jabriyah itu kan Penguasa dektator Penguasa yang menyengsarakan rakyatnya ini yang dikabarkan oleh Rasulullah dimana kita hidup sekarang ini ini periodisasi sejarah yang keempat dan Rasulullah mengabarkan dalam kitab Shahih muslim bab al-fitan wa sa'ah ini masa-masa yang cukup berat yang dialami oleh kaum muslimin skopnya global tidak hanya Indonesia, Indonesia. tapi skop global berat nah kalau kita potret di Indonesia Uh, tantangannya banyak. Kalau masalah keboleman, kesemenangan-menangan, ketidakadilan, saya kira kita masih bertahan. Tapi ini yang dihantam itu akidah kita. dari kaum muslimin di Indonesia ini dijauhkan akidahnya dari akidah yang sahih. Ini tantangan yang paling berat yang dialami oleh kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Contoh apa ini? ini sebenarnya 1443 tahun yang lalu sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Hudaifah bin Yaman R.A kalian nanti akan menyaksikan duatun ala abu abu abu jahannam man ajabahu ilaiha koddafuhu fiha Doa da'i atau penyeru penyuruh yang mereka berada di pintu-pintu jahanam, kata Rasulullah kalau kamu sambut ajakan mereka, kalian akan dilemparkan ke dalamnya. Ke dalam neraka jahannam. Ini kalau di Indonesia, Bapak-bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang digerakkan yaitu gerakan Islam liberal. Kalau dulu namanya JIL. Jaringan Islam Liberal. Tapi sebenarnya tidak pas itu. Lah. Singkatan JIL itu yang pas itu jaringan iblis laknatullah Kalau jaringan Islam itu ya luwaleyu, lualay tinggi, bisa di, di, digandengkan dengan liberal, ndak bisa. Makanya gerakan liberal di Indonesia itu luar biasa. Jutaan US dolar biayanya. Terutama kalau saya saya jadikan tesis waktu itu, ya itu ketika di pasca sarjana di semua muhammadiyah saya beri judul harokatuh suhyun fi indonesia jadi gerakan zionis yahudi internasional di indonesia jadi yang menciptakan itu itu adalah Dr. abraham geiger kemudian diadopsi oleh tokoh intelektual amerika Profesor John Hick masuk ke Indonesia untuk empat tokoh yang mensosialisasikan. Empat tokoh Biayanya jutaan Yusuf dolar. Memasukkan agama baru. Yang sering disebut pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Salamnya juga salam pluralisme agama mulai dari presiden sampai RT ngamalkan tapi alhamdulillah satu-satunya pengurus majelis ulama seluruh Indonesia yang berani mengeluarkan fatwa larangan salam pluralisme agama adalah majelis ulama Jawa Timur yang dipimpin oleh G. Haji Abdul Somad Bukhari akhirnya didukung oleh majelis ulama Sumatera Barat Sulawesi dan akhirnya seluruh Indonesia mendukung. Ya. Bahkan kalau ketika saya buka webnya The Asia Foundation, The Port Foundation, itu ada 30 ormas Islam di Indonesia. Lengkap, nama ormasnya, tokohnya, alamatnya, dan berapa US Dollar yang dia terima. 30 ormas Islam di Indonesia dibeli oleh lembaga foundation lembaga Yahudi ini untuk menghancurkan Islam dari dalam itu ormasnya tokohnya ada kurang lebih 50 nah otomatis tokoh ini kan punya jamaah ya kan punya jamaah dahsyat sementara umat Islam tenang-tenang saja ini revolusi fikri invasi pemikiran seribu kali lebih berbahaya dari perang dengan Belanda penjajah Belanda Seribu kali lebih berbahaya karena yang dihantam fikrah ini ini Bapak-bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah nah akhirnya lamba, itu tahun 70 sudah dimasukkan ke Indonesia itu sejak tahun 70-an akhirnya sampai tahun 80-an, 90-an sudah mulai, nggak laku ya yeah. start 2014 diganti apa Islam Nusantara Islam Nusantara pernah dengar Pak? pernah dengar bahkan sampai di launching fikih Islam Nusantara itu saya baca Wai. saya baca fikihnya yang sangat krusial itu ada tiga yang pertama umat islam di indonesia ciri islam nusantara itu boleh memilih pemimpin kafir dan taat kepada pemimpin kafir padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 144 A'um bila hinasyaitaan rajim Ya ayuhalladina aman hai hey orang-orang yang beriman janganlah kau menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpinmu dengan meninggalkan orang-orang mukmin. inginkah kalian mengadakan satu alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu sampai seperti itu Allah tegaskan haram hukumnya memilih pemimpin kafir tapi ciri Islam Nusantara boleh memilih pemimpin kafir dan taat kepada pemimpin kafir itu tujuannya kan Ahok ya kan? karena Ahok itu memang di, direncanakan untuk menjadi RI1 itu dari Bupati Blitung langsung ke DKI dari DKI dia akan dipromosikan jadi RI 2, RI 2 tahun 2024 itu dia akan dijadikan RI 1. Tapi wa, makar wa makar Allah khairul Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka dan Allah sebaik-baik membuat makar. Akhirnya Ahok diplesetkan ucapannya di kepulauan Seribu Oleh siapa? Allah. Akhirnya Kau muslimin dari Sabang sampai Merauke bangkit. Sampai akhirnya Ahok di penjara. Ini makar mereka. Tapi Allah membalas makar mereka. Ini. Kemudian karakter yang kedua dalam fikih Islam Nusantara. Itu wajib menerima pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Salamnya juga salam pluralisme agama. Kemudian yang ketiga. Har wajib, karakter yang ketiga. Wajib mendukung kearifan budaya lokal. Apa itu Pak? Kearifan budaya lokal. Budaya syirik. Apa kira-kira? Acara bersih desa sedekah bumi, larong laut apalagi itu. sampai di Malang itu pak ada ibu-ibu majelis taklim dia tahu, oh itu syirik nampak sekali syiriknya dia tidak ikut acara bersih desa langsung didatangi RT nya didenda 50.000. ribu nggak ikut itu didenda rp ribu rupiah di beji batu itu didenda 100 ribu rupiah Akhirnya telepon saya saya makan lebih baik denda akidah kita selamat. Nah, itu. Jadi siapa di belakang acara-acara bersih desa sedekah bumi larung laut dan macam-macam itu? Itu adalah Leap for All Foundation, pusatnya di Jakarta. Yang mendanai siapa? Tokoh-tokoh Zionis Yahudi Amerika dan tokoh-tokoh Kristen -tokoh Amerika itu di webnya Live for All Foundation terang-terangan melakukan perawanan terhadap Muslim Kafah dan ingin menjadikan umat Islam di Jawa ini seperti 500 tahun yang lalu Hindu yaitu dengan bahasa yang menarik apa? membangkitkan kearifan budaya lokal kan enak didengar enak kan, tapi realitasnya kita disuruh untuk membangkitkan budaya syirik, hancur sudah hidayah kita. Ini, nah sekarang umat Islam di Indonesia sudah mulai sadar, oh, Islam Nusantara ini akhirnya merusak hanya sekarang mau dimunculkan lagi Islam Merah Putih yang dimotori oleh Puan eh, Islam Merah Putih akhirnya kalangan netizen tanya Loh, nabi ini apa? apa mbak Puan? Nah, ini benar-benar ini ujian yang paling berat oleh karena itu bapak Bapak Ibu Pian tidak mati Allah Bahasa keempat ini memang ujian berat. Terutama akidah ini. Nah. Jangan lupa. Rasulullah memberikan contoh. Doa muhul ibadah. Kata Rasulullah. Doa itu otaknya ibadah. Kalau du'a silahul mukmin itu hadisnya do'if hadisnya do'if yang kita pakai ya hadis yang sahih du'a mu'ul ibadah do'a itu otaknya ibadah makanya untuk menghadapi kondisi seperti sekarang ini kita terutama pada saat sholat-sholat sunnah dua sujud akhir kita mohon kepada Allah selesai baca tasbih Subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma robbana wa bihamdika Allah maghfirli. Kita doa, Allah ya al husnal khautimah. Yang kedua, Allah marjubni taubatan nasuha qoblal maut. Yang ketiga, Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala Ya Allah engkau yang berlimatkan hati, teguhkan hati hambamu ke dalam agama jadi bapak-bapak ibu ibu yang dirahmati Allah kita berusaha untuk tetap istiqomah ini yang dibutuhkan sikap istiqomah nah kira-kira bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah saat sekarang untuk istiqomah itu berat atau berat? berat berat Kita diperintah oleh Allah Dalam surah Al-Hijr ayat 99 Beribadahlah kepada Allah sampai Al-Yakin Datang pada kita Artinya beribadahlah kepada Allah sampai Al-Maut Menjemput kita Nah sekarang ini bagaimana kiatnya? Ini yang menjadi bahasan kita dalam menyambung tali silaturahim untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ulama-ulama ahli ilmu mencoba mencari dalil-dalil yang sahih dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Alhamdulillah ditemukan asar 10 kaidah untuk mendapatkan keistiqomahan dari sisi Allah SWT dan menjaga Istiqomah sampai kita menghadapi sakaratul maut. Kaidah yang pertama, ini, ini tadi prolognya. Sekarang baru masuk materi. Ya. Baru masuk materi. Kaidah yang pertama, bapak ibu bisa lihat dalam surah Fusilat ayat 6. Aku rajim. Wastakimu ilahi, wastakfiruhu. Tetaplah kalian di jalan Allah yang lurus itu, Siratul Mustaqim. Artinya tetaplah beribadah kepada Allah, wastakfiruhu dan mohon ampun kepada Allah. أن نحن المسلمون قادمون قادمون